tanpa biaya timah dan tidak melakukan suatu pekerjaan yang dikategorikan kerja jadi ada kesempatan kerja kesempatan kerja adalah oh, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat nah semakin banyak lapangan pekerjaan semakin banyak penyakit dan diperkenalkan nah itulah tadi sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh